widih widih lihat teman teman di sini ada banyak sekali mainan wow di sini banyak sekali mainan spiderman teman teman this... widih mantul yuk kita ambil dulu yuk kita masukkan ke kotak ajaib wow di disini ada banyak sekali teman teman mainan spiderman nya kita masukkan semuanya ke kotak ajaib wow mantul sekali yuk kita cari lagi teman teman Widih, widih, lihat teman-teman di sini ada mainan lagi. Wow, lihat teman-teman di sini ada Hulkbuster Buster. Widih, mantul sekali ya, teman-teman. Mainan Hulkbuster ini sangat besar sekali. Lihat, teman-teman, di dalamnya ada Iron Man-nya, ada kepala Iron Man ya. Yuk, kita simpan ke kotak ajaib. Wih, mantul, kita cari lagi, yuk, teman-teman wadidaw wadidaw lihat teman teman di sini ada banyak sekali mainan avengers wah wah wah mantul sekali ya teman teman yuk kita ambil satu persatu. satu wih di sini ada kapten amerika teman teman wow mantul kapten amerikanya membawa kapak ya teman teman lihat wih kapaknya berwarna hitam teman teman mantul sekali yuk kita simpan Wow, lihat teman-teman. Di sini ada Iron Man. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Yuk kita simpan lagi. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada Hulk. Super Hulk Friend. Whoa. I'm okay. Sorry. Udi, mantul sekali ya teman-teman. Hulk ini si manusia hijau. Wah wah wah mantul sekali. Kita simpan. Wadidawidau. Wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada Black Panther. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Black Panther ini berwarna hitam si manusia kucing. Kita simpan wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman di sini ada Deadpool. Widih mantul sekali ya teman-teman, ganteng sekali Deadpool ini teman-teman lucu imut-imut gitu. Huh? Kita simpan. Wah wah wah, di sini ada Widih di sini ada Batman teman-teman. The -teman. mantul sekali ya teman-teman, Batman-nya ini si manusia kelelawar. Wow. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Spider-Man. Widih, mantul sekali ya Spider-Man-nya di sini. Ada laba-labanya, teman-teman. Widih, ada kaki laba-labanya 4 berwarna kuning emas. Mantul sekali widih, Widih di sini ada roket teman-teman Widih mantul sekali ya teman-teman roket ini si rubah ajaib teman-teman kita simpan wadida lihat teman-teman di sini ada Widih di sini ada anmen Wow, mantul sekali ya teman-teman Unmanned ini si manusia semut Dia bisa membesar dan juga bisa mengecil Mantul sekali Widih, widih, lihat teman-teman Disini ada Tors Wow, mantul sekali Tors ini Dia membawa palu teman-teman Palunya besar sekali Wow, kamu akan saya pukul pakai palu Widih, mantul sekali teman-teman Kita simpan Wow, lihat teman-teman di sini ada Superman. wow mantul sekali ya teman-teman Superman-nya ini. Dia bisa geleng-geleng ya kepalanya. Mantul sekali tangannya juga bisa bergerak. Wah, mantul sekali terbang. Widih, yang terakhir di sini ada Thanos, teman-teman. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Thanosnya ini berwarna ungu. Dia pakai baju berwarna hitam. Nih di sini tangannya tangan ajaib teman-teman. Wow, mantul sekali. Kita simpan. Wah didah, wah Lihat teman-teman, di sini kotak ajaibnya sudah penuh. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sekarang waktunya kita bawa pulang.